Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini video tentang kejadian-kejadian lanjutan dari info Waspada 1 Februari 2019 Sebelum menonton videonya mohon jangan berkomentar Sebelum habis menonton videonya agar tidak gagal paham. Di sini kami mencoba memberikan data yang valid info perkembangan hujan meteor di tahun 2019. Fenomena astronomi 2019 dari hujan meteor Supermoon hingga gerhana matahari cincin Sabtu, 5 Januari 2019. Jan Meteor Lirik 2013 Sraminius com Fenomena Astronomi 2019 Terjadi di 2018 Pada November lalu wahana Insik mendarat di planet Mars Untuk menyentuh matahari Ada lagi sebuah mobil Dilesatkan keluar angkasa pada bulan Februari Dua lalu Stasiun luar angkasa internasional INSS memperingati ulang tahun ke-20 sejak ia pertama kali mengorbit bumi NASA Sambangi titik terjauh sepanjang sejarah di malam pergantian tahun 2019, Wahana New Horizons milik NASA mencetak sejarah dengan melintasi Ultimat Huli, sebuah objek angkasa terjauh yang pernah dieksplorasi sepanjang sejarah manusia. Jarak Ultimat Huli dengan bumi adalah 6,5 miliar kilometer. Pesawat tanpa awak ini mengambil gambar dan data-data lain selama perlintasan yang berlangsung beberapa jam. New Horizons juga menjadi pesawat pertama yang pernah mengunjungi Pluto pada 2015. Cina jadi yang pertama jelajahi sisi jauh bulan. Dua hari kemudian, tepatnya kemarin, 3 Januari 2018, Cina berhasil mendaratkan pesawat tanpa awaknya Chang'e 4 di sisi jauh bulan. Ini adalah sisi yang tidak terlihat dari bumi dan belum pernah dijamah sebelumnya karena sulitnya akses komunikasi. Jadi misi ini adalah momen bersejarah. Hujan Meteor Kwadrantin Pada tanggal 17 Februari, perusahaan Israel di bidang Antariksa, Spacey Rail, berencana menjadi perusahaan swasta pertama yang meluncurkan pesawat luar angkasa tanpa awak ke bulan. Pesawat ini akan diluncurkan dari roket Falcon 9 produksi perusahaan Spaces milik milioner Elon Musk. Pesawat itu akan menancapkan bendera Israel di bulan dan melakukan riset pada permukaan magnetik bulan. Ilustrasi pendaratan pesawat luar angkasa tak berawak di bulan. Israel National News, Bajil via Kompascom. Di akhir Januari atau mungkin Februari, robot InSight direncanakan akan mulai mengebor permukaan Mars. Informasi yang akan dikumpulkan akan membuat kita memahami bagaimana Mars dan planet-planet bebatuan -planet lainnya terbentuk. Pada pertengahan bulan Januari, satelit Juno juga direncanakan untuk melintasi area dekat Jupiter. Pada tanggal 19 Februari, bulan akan melintas sangat dekat dengan Bumi. Hal ini akan menyebabkan fenomena bulan super. April fenomena. April. Pada bulan ini, kontrak NASA dan Rusia berakhir. Oleh sebab itu, NASA bekerja sama dengan Boeing dan Spaces membuat pesawat untuk membawa astronot ke USS. Sekarang, NASA membutuhkan bantuan Rusia dan pesawat suyusnya untuk melakukan ini setelah pesawat pulang alih pensiun pada tahun 2011. Sementara itu, Juno akan sibuk mendekati Jupiter. Satelit ini dijadwalkan untuk sekitar 4 April karena saat itu pesawat akan berada pada orbit terdekat dengan matahari. Mei Mei akan menjadi bulan yang agak sepi, tapi sekitar tanggal 6 Mei akan terjadi hujan meteor data akwarin yang akan mencapai puncaknya pada awal Mei tahun ini. Fenomena ini akan mudah dilihat pada pagi hari di belahan bumi selatan. Istiwa ini juga dapat disaksikan di atas garis hatul Juli Juli menandai ulang tahun ke-50 Apollo 11, ketika untuk pertama kali manusia menginjakkan kaki di bulan. Apollo 11 diluncurkan pada 16 Juli 1969 dan sampai di bulan pada tanggal 20 Juli 1969. Juli 1969. Banyak hal yang akan dilakukan orang-orang sedunia untuk merayakan momen spesial ini. Pada tanggal 2 Juli, akan terjadi gerhana matahari total yang hanya dapat dilihat di belahan bumi bagian selatan. Agustus. Agustus menandai satu hal: hujan meteor bersenin. Hujan meteor ini akan terjadi ketika Bumi melewati debu-debu dari komet 109P swift Fenomena ini dapat disaksikan di akhir Juli hingga Agustus, tapi biasanya hujan meteor ini mencapai puncaknya sekitar tanggal Desember 13 Agustus. September. Pesawat penjelajah Matahari milik NASA, Parker akan mendekati matahari lagi di awal September. Jadi, bersiaplah untuk mendapat gambar matahari dari dekat. November Pada tanggal 11 November, fenomena unik akan terjadi. Merkurius akan melintas di depan matahari di tanggal itu. Hal ini tidak akan terjadi lagi sampai tahun 2039, jadi para astronom sangat menantikan hari itu. Namun, fenomena ini tidak dapat dilihat tanpa menggunakan peralatan khusus karena akan berbahaya bagi penglihatan. Desember, seperti bulan Agustus, hujan meteor juga akan terjadi di bulan. I hujan meteor diminit disebabkan oleh debu-debu dari asteroid 3200 Adon. Tahun 2019 akan berakhir dengan gerhana matahari cincin pada tanggal 26 Desember. Fenomena ini akan terjadi ketika bulan berada pada titik terjauh dari bumi, sehingga bulan tidak akan menutupi matahari. Nah demikian serangkaian informasi fenomena alam yang terjadi di tahun 2019 ini. NASA akan terus mengembangkan penelitiannya dari tahun ke tahun berikutnya. Mohon untuk tidak gagal paham sebelum menonton semua tayangan kami. Sekian kami ucapkan terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Wassalam.